warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dan kembali lagi bersama saya di channel Ambut 19 Yang membahas tentang aplikasi penghasil uang penghasil pulsa terbaru 2021 ini Baik teman-teman di video tutorial kali ini Seperti biasa ya teman-teman yang baru saja gabung di channel Amboot19 Alangkah baiknya kalian bisa klik tombol subscribe like, komen, dan share dan aktifkan tombol lonceng di sebelah supaya tidak ketinggalan video menarik atau video terbaru aplikasi penghasilan dari channelnya Amut19 baik teman-teman di video tutorial kali ini saya akan mereview lagi tentang bagaimana cara penarikan di aplikasi penghasil uang 2021 ini baik teman-teman seperti biasa ya teman-teman setiap ada video terbaru saya pasti saya akan melakukan giveaway atau link dana kaget yang saya sudah sediakan di link deskripsi video oke teman-teman ya di sini saya akan mengacaknya lagi yang di mana video yang saya acak ini adalah yang ini ya aplikasi baru rilis ya aplikasi baru rilis ini di bulan ini ya oke kita langsung salin saja teman-teman ya dibagikan seperti ini kita langsung tempel saja teman-teman linknya di sini Oke, okay, oke okay, teman-teman di sini saya akan acak lagi siapa yang menang di kesempatan kali ini. Oke, okay, kita langsung lihat saja teman-teman siapa yang akan menang. Oke, okay, di sini ya teman-teman uh, ada kemarin ada kesalahpahaman yang saya akan klarifikasi di video ini. Kemarin itu ada salah satu uh, video saya atau ada link yang sudah kadaluarsa atau link dana kaget yang sudah kadaluarsa. Itu saya. Uh, Maaf sekali, karena saya sebelum mengedit video itu, saya sudah siapkan memang link dana kaget. Nah, jadi link dana kaget itu saya memang sudah cantumkan di deskripsi video. Kebetulan mungkin saya lupa banyak jadwal di luar saya, ya. Teman-teman, ya, jadwal kerja nyata di luar saya. Nah, jadi saya ini lupa, teman-teman, ya, untuk eh, melakukan. Klik link lagi, link dana kaget Maka dari itu saya itu lupa ya teman-teman Untuk menaruh link yang baru Jadi saya itu sebenarnya sudah menaruh link yang cukup Maksudnya link yang baru, yang fresh Nah setelah berapa hari Saya itu sudah menyimpannya memang di deskripsi video Untuk video selanjutnya Nah setelah itu saya lupa dan saya akhirnya sudah mempost video atau mempublikasikan video tanpa saya mengetahui link itu sudah kadaluarsa. Jadi banyak teman-teman yang salah paham tentang video saya tentang link dana kaget yang sudah kadaluarsa. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah <tuh> memberitahukan saya tentang link dana kaget yang sudah kadaluarsa bahwa saya untuk mengkoreksi. Video saya lagi untuk video selanjutnya ya teman-teman ya Nah jadi di video kali ini mudah-mudahan berkat komentar kalian ya teman, teman ya Karena saya mungkin banyak jadwal yang padat di dunia nyata saya Jadi saya mungkin lupa untuk menaruh link dana kaget yang barunya Oke teman-teman mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran buat saya ya teman-teman ya Oke, teman-teman, langsung kita lanjutkan saja di topik pembahasan. Mudah-mudahan link dana kagetnya ini saya perbaiki lagi, teman-teman ya. Oke, tidak ada kesalahan lagi, teman-teman. Oke, langsung kita klik saja ke mulai acakannya. Di sini ada 13 komentar. Ayo kita acak saja, teman-teman ya. Oke, teman-teman di sini pemenangnya kita langsung acak saja. Selamat kepada Valentino. Tontonnya kita screenshot dulu. Ini pemenang giveaway dari channelnya Amut 19. Baik, teman-teman kita langsung naik masuk saja langsung di videonya. <tuh> Oke, di sini kita langsung langsung masuk saja di channel Amut 19. Oke, tunggu dulu ya. Ya. Kita langsung masuk saja di sini ya teman-teman tentang bagaimana caranya untuk melakukan penarikan di aplikasi 77slot.io. Oke, di sini saya itu mempunyai saldo sebesar 6.500.000 ya rp rupiah. Oke, untuk melakukan penarikan itu gampang banget ya teman-teman. Nanti kalian klik saja lakukan penarikan seperti ini dan nanti kalian klik langsung diarahkan langsung ke dalam akun bank. Nah di sini kebetulan e-walletnya sedang bermasalah, kalian itu bisa menariknya melalui bank eh, lokal kalian ya. Nah Jadi, di sini itu kalian harus masukkan jumlah kalian. Misalkan ini ya, untuk melakukan jumlah terbuka itu, saya hanya bisa menarik juta rupiah, tapi saya akan bisa menaikkan limit penarikan lagi menjadi juta rupiah. Oke, untuk melakukan caranya penarikan itu, kalian klik saja di jumlah penarikan saja seperti ini. Nah, nanti kalian isi saja saldo yang akan kalian tarik di video yang di atas ini ya, saya lingkar ini seperti juta. Kita tulis saja juta. <tuk> 09411 Jadi saya akan habiskan semuanya ini Nah nanti saya akan tarik melalui akun saya Oke kita langsung pastikan memang apakah memang sudah benar Kalau kita memang sudah benar kita klik saja di bagian kirim verifikasi Nah ini adalah kode verifikasi yang dimana ini adalah kode pengaman Jika untuk melakukan penarikan kode ini akan dikirim otomatis melalui email kalian Klik saja kirim seperti ini yuk kita tinggal tunggu kita langsung saja masuk di emailnya kita kita klik saja Gmail seperti ini nah nanti di sini kalian tuh akan di melihat yang dimana kodenya itu kita refresh saja seperti ini nah di sini ada kode tulisan 77 slotio dan di sini ada kode verifikasinya yang dimana kode ini kalian klik saja salin seperti ini lalu kalian klik salin atau kalian klik tempel di bagian kode penarikannya Nah, nanti kalian klik saja "Masukkan kode pengungkit saja" seperti ini, baru kalian klik saja "Tempel". Nah, di sini ada tulisannya "Penarikan". Nah, nanti kalian klik saja di bagian "Penarikan" seperti ini. Oke, kita klik saja "Penarikan" seperti ini. Nah, otomatis pengajuannya ini akan berhasil, teman-teman. Ya, kita klik saja "Kembali ke Permainan" dan saldo saya kembali menjadi 0 rupiah, dan saya tidak mempunyai apa-apa. Dan di sini adalah penarikan, itu paling cepat, itu memakan waktu hanya 5 menit saja, teman-teman. Langsung masuk ya. Oke. Di sini kalian itu langsung bisa melihatnya di riwayat penarikan yang dimana itu adalah riwayat penarikan di sini ya. Klik saja di riwayat penarikan. Nah, di sini nanti kalian bisa melihatnya catatan penarikannya kalian yang saja barusan tarik dan ini adalah tanggal yang akan kalian lihat ya. Nah, di sini adalah tanggal eh, tanggal 3 bulan 10 2021. Nah, nanti kalian bisa lihat di tulisan yang kecil ini ya. Nanti kalian bisa melihat ini adalah statusnya adalah berhasil ya teman-teman ya, Untuk melakukan penarikan di aplikasi 77slot.io ini Oke ya teman-teman untuk next review video aplikasi penghasil uang lagi Nanti saya akan review di video selanjutnya Teman-teman ingat ya di setiap video terbaru saya akan telah mengadakan giveaway saluran atau link dana kaget yang saya sudah sediakan di link deskripsi video oke teman-teman mohon supportnya untuk teman-teman support channel ini supaya makin maju makin berkembang lagi supaya bisa membagi-bagi sedikit rezeki untuk kalian nantinya ya teman-temannya mohon dukungannya subscribe channel ini dan aktifkan lonceng kalian ya teman-teman nonton dulu video saya selama 2 menit lalu komentar nomor dana kalian supaya komentarnya kalian itu bisa diacak dan tidak dianggap spam atau dihapus oleh pihak YouTube karena kalian itu tidak menonton selama 2 menit pastikan kalian menonton selama 2 menit lalu komen nomor dana kalian supaya nomor dana kalian itu bisa diacak di komentar saya ya atau pemenang giveaway ya oke okay, mungkin cukup sekian ya teman-teman video dari saya untuk next aplikasi video aplikasi penghasil uang di video selanjutnya ya teman-teman ya -teman. oke okay? Mungkin cukup sekian ya teman-teman video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh